guys, welcome back to my channel Fitra Ganteng Oke, okay. pada video kali ini Saya ingin review Apa yang sudah saya beli Yaitu hunting online Nah Saya belinya jauh-jauh Ada yang dari Surabaya Ada yang dari Bandung Oke, okay, kita akan melihat satu persatu Hot Wheels seperti apa yang sudah saya beli saksikan terus video saya jangan lupa untuk like comment and subscribe jika kalian berkenan dengan video saya oke yang pertama ini saya buka dari Bandung ini saya belinya di KP toys toys and hobbies invaders ini tahun 2014, wah ternyata sudah lama juga ya. Oke, okay, kita akan lihat wow. Saya beli apa ya Derek derek derek. Wow, ini merupakan salah satu fokusan saya Yaitu 5-2 Chevy Yang ini warna pink Nanti saya akan kasih lihat saya Chevy sudah ada berapa koleksi Nah, di sini 2017 ya dilihat, di, bisa dilihat 2017 kita lihat nih detailnya ini saya sukanya warna pinknya ini ada hijau-hijau action hijau-hijau nya itu tertulis tulisan Hot Wheel. Kenapa saya tertarik dengan mobil Chevy karena ada truk apa namanya baknya. Ya. Meskipun di depan ini memang eh, lampunya tidak terlalu detail ya, karena memang tidak ada mikanya di belakang juga polos seperti itu ya. Tapi warnanya ini cakep sekali warna pink pink dengan aksen hijau hijau ya di sini. Wow, oh, ini keren ini Saya dapat dengan harga murah, teman-teman. Di harga sekitar Rp 25.000. Nah, di sini tertulis Rp 35.000. Ya, senang sekali, loh, Ini yang... Ya, yang saya suka dari uh, Hot Wheels ini adalah warnanya, warnanya pink. Ya, ini keren banget ini langka banget ini tidak ada yang menjual di kantu wali. sudah enggak ada lagi dan yang pasti ini hanya ada di toko online ya seperti itu lah ini huntingan saya yang pertama dari Kape Toys thank you Kape Toys dan yang kedua tere ini saya belinya di Surabaya kalau nggak salah dari Timoti mau tidak cash, ya. jadi saya langganan sekali di, di sini. Selain harganya murah, saya juga uh, sesuai dengan koleksi-koleksi saya juga. Saya hunting di sini. Oke, ntar ya. Oke, kita singkirkan dulu ya. Cape Toys dari Cape Toys. Oke, kita lihat saya hunting apa ya aku pasti salah satu dari fokusan saya juga. Oke kita lihat. Uh di sini juga tertata lapis, ada pecah-pecahan dari sampai-sampai sobit kertas. Dan di sini dari uh oh, ada stikernya dapat Hot Wheels. Oh my god, thank you, thank you. Terus saya di sini beli dua macam, saya beli dua macam. Di sini juga harganya murah dan ada ongkos kirimnya juga gratis, free ongkir. Nah, Derek, saya beli dots fans. Masih saya belum bisa hunting secara offline, saya hunting secara online dulu ya. Dan nah, jadi kita lihat, oh ini yang kayak gulet tapi terusak. Benar -benar cakep warnanya ungu sama seperti ini tadi warnanya ini pink ini warnanya ungu nah ini dua ini yang saya suka dan di touchpad ini oh my god ini kita lihat nih sini detail sekali lampunya terus lampunya ini saya baru pertama kali melihat seri 2022 keren banget nih kita bisa lihat di sini oh my god service and part highway card cool di sini ada kusen clothesler kastrol ada dotsware ini ya pasti saya sudah punya dua nih warna hijau dan warna ungu yang terbaru dia warna kuning saya sepertinya belum dapat nih saya nanti akan hunting hunting lagi nih Oke, kira-kira apa? Ya, ternyata saya membeli Chevy yang warna merah. Ini kalian tadi warna pink atau ungu. Di sini saya warnanya merah. Cuma memang polosan, hanya tertulis di sini tulisannya Hot Wheels saja. Dan di sini juga, uh, simple gitu ya, simple sekali. Dan depannya, wah gagah, warnanya merah nih. Nah, kita bisa lihat ya. Kalau dibandingkan ini tadi, di sini warnanya abu-abu. Di sini saya akan uh, keren sekali. Nah ini yang saya cari koleksi-koleksi saya. ini saya akan lihat saya sudah punya ada berapa uh, Chevy di sini. Nah, Oke, okay, itu dia hunting saya. Hunting saya di uh, secara online ya, karena memang saya belum berani offline gitu ya karena aku sakit saya. Nah ini dia, ada chevy, warna merah dan warna pink dan ada satu lagi dotph. Oke kita semoga nanti kita bisa nambah lagi koleksi oke Saya coba ya, saya akan kumpulkan. Saya sudah punya berapa chevy? Oke okay, guys, ini dia koleksi saya Chevy. Ini yang warna abu-abu dan ini yang warna biru. Chevy yang warna biru. Jadi tadi kan ini uh, Mighty Max Gerets ya. Di sini Hot Wheels, nah, sini terus satu lagi ada warna. Hijau, Mighty Mike juga warna hijau. Semuanya 2018, Ini nah, 2018 juga. Nah, jadi <tuh> saya punya warna merah, saya punya warna pink, saya punya warna abu-abu Nah Jadi itu sebagai pelengkap lengkap sepi saya, fokusan saya. Oke sekian video dari saya Sampai ketemu Di video-video saya berikutnya Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Jika kalian berkenan dengan channel saya Dan saksikan terus video-video saya berikutnya Berikutnya Bye-bye Sampai ketemu kembali Bye-bye-bye-bye Thank you It's a story Thank you.